gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel terpeneska facial. Oke guys, jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan berita preset yang terbaru lagi guys ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya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 oke okay, lanjut ke versi yang keempat ya okay. Oke okay, lanjut ke versi yang keenam. Makan rujak sambil baca majalah, ngajak separ si kok kalah, bulan. Oke okay, lanjut ke versi yang ketujuh. <Sess> Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-8, ya. Eh, ya Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-9. oke okay, lanjut ke versi tayang ke 10 ya oke okay, lanjut ke versi tayang ke 11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 Oke okay, lanjut ke periode yang ke-14. Oke okay, lanjut ke periode yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-17. oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan belas oke lanjut ke presiden yang ke sembilan belas Oke lanjut ke versi yang kedua follow. Oke guys jadi mungkin segitu baca dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.